Mudik lebaran makin nyaman pakai mobil baru, All New Ertiga dan XL7 jadi pilihan terbaik.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 Di awal libur lebaran, biasanya keluarga Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mudik ke kampung halaman, hal yang tak kalah penting adalah membuat kendaraan nyaman dan aman saat bepergian. Suzuki New R3 dan XL7 merupakan kendaraan yang tepat untuk mudik atau pulang kampung. Kedua mobil tersebut menawarkan performa yang memuaskan dan irit bahan bakar serta dapat menampung tujuh penumpang. Itu juga dilengkapi dengan fitur menyenangkan yang dapat dinikmati anggota keluarga. Sejalan dengan momen spesial tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, memberikan penawaran terbaik. Konsumen bisa mendapatkannya sebelum mudik hingga akhir April tahun 2023. Menyambut Idul Fitri kami ingin terus berbagi berkah dengan menawarkan program penjualan yang menguntungkan, khususnya untuk mendukung persiapan mudik keluarga Indonesia. Calon konsumen dapat datang langsung ke dealer Suzuki terdekat untuk program penjualan yang berlaku hingga April tahun 2023, dikatakan Randy ermurdoko Head of Department 4W Sales Manager PT Suzuki Indomobil Sales. Program yang ditawarkan adalah DP atau Prepayment dan Kredit Rate yang menarik. Cicilan hingga tujuh tahun, hadiah tambahan tukar mobil lama melalui auto value, diskon cicilan, hingga hadiah langsung yang bisa dibawa pulang, sambungnya. Suzuki New R3 dan XL7 merupakan kendaraan luas dan fungsional yang mampu menampung tujuh penumpang. Jadi, sangat nyaman untuk rute dalam kota dan luar kota. 3 baris kursi menawarkan kelembutan optimal dan penggunaan bantalan empuk. Kenyamanan tersebut dibarengi dengan udara yang sejuk melalui sistem AC yang dikendalikan oleh AC digital. Bahkan, minuman yang Anda bawa akan tetap sejuk selama perjalanan, karena cangkir tersebut memiliki fungsi AC berventilasi. Untuk hiburan dan memenuhi berbagai kebutuhan penumpang, All New R3 dan XL7 memiliki sistem hiburan audiovisual dengan head unit berukuran 8 inci, dapat diintegrasikan dengan smartphone untuk menikmati musik dan video saat bepergian. Pengemudi dan penumpang tidak perlu khawatir smartphone akan down, karena tersedia soket 12V untuk mengisi baterai smartphone. Biaya perjalanan juga menjadi pertimbangan penting selama perjalanan mudik, dan XL7 membantu pelanggan menghemat biaya tersebut. karena menggunakan mesin K15B yang didesain untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dengan tetap menjaga performa tinggi. Keunggulan lain dari mesin K15B yaitu daya tahan yang tinggi juga dapat menambah rasa tenang selama perjalanan. All New R3 juga menggabungkan teknologi SHVS, Suzuki Smart Hybrid Vehicle, untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi emisi. Sebagai persiapan untuk pengembalian ini, Suzuki melakukan penjualan dan promosi yang menggiurkan untuk banyak model mobil yang saat ini ada di pasaran. Di antaranya DP atau uang muka 10%, suku bunga pinjaman yang menarik dan pelunasan hingga 7 tahun bagi calon pelanggan yang membeli all new R3, XL7 dan Baleno pada April tahun 2023. Lalu ada tambahan cashback Rp 4 juta rupiah untuk R3 dan Baleno Anyar dan Rp 3 juta rupiah untuk XL7 saat tukar tambah mobil lama melalui Suzuki Auto Valued. Selain itu, Suzuki juga menawarkan program penjualan produk premium lainnya, antara lain Suzuki Espresso yang bisa langsung dimiliki hanya dengan DP menarik 10%, sedangkan SX4S Cross memiliki penawaran khusus sebesar 15% total uang muka, TDP. Selain itu, Suzuki juga menawarkan suku bunga rendah dan berbagai opsi amortisasi hingga 7 tahun, apalagi dengan adanya program ini, Calon konsumen yang beruntung akan membawa pulang hadiah berupa souvenir atau uang elektronik senilai Rp500.000 untuk pembelian espresso, bahkan logam mulia jika Anda membeli mobil untuk kategori orang lain. Selain mobil pribadi, Suzuki memberikan penawaran dan kampanye penjualan selama bulan April bagi para pengusaha yang sedang memulai bisnis dan sedang mencari kendaraan niaga. Calon pelanggan yang membeli new carry untuk semua jenis produk mendapatkan uang muka yang menarik, biaya hingga 5 tahun dan potongan harga. Jika beruntung, calon konsumen akan mendapatkan hadiah yang bisa langsung diklaim berupa satu buah sepeda motor Suzuki. Randi menambahkan, program penjualan ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mudik.